Nah, ini model baru sudah nih Digiram susah mau tidak mau bahannya saja ndak boleh hidupkan mesin nah, yang duluan nih Bagong Ibu Camat beserta mitorisnya nah, tempat ini yang sebut giram susah terlalu banyak batu tidak boleh hidupkan mesin hmm. ini garam nih garam susah saya buat sendiri namanya karena memang tidak tahu nama garamnya <laughs> ini hanya di sela-sela batu nah sambil turun sambil dorong nah Ibu Camat yang enak ada di dalam yang lainnya yang mendorong dia <laughs> Ah, oke okay. mereka sudah melewati batu besar nah ini namanya batu susahnya itulah dia nah mau tidak mau ah, motorisnya dua-dua turun tinggal dibucamat di dalam perahu didorong nah. Ini dia oh. Oh. <laughs> Ini batu-batu nah, Ini meteoris Mau tidak mau terjun ah, Tidak boleh lagi Dihidupkan mesin Main tarik saja Ini Dari semamuk Menuju Ke Kuala seterusnya kolong barang nah ini batu melulu mau tidak mau menarik di sela-sela batu motorisnya <laughs> nah, turun mendorong dan menarik nah ini dia tinggal ibu camat yang ada di dalam perahu nah, kami yang lain harus jalan kaki nah ini malang melintang saya dari sela-sela batu Ya. <laughs> kalau kita maksa diri sama saja bunuh diri nah, karena di selah-selah batu main dorong nah, oke okay. mereka sudah sampai di tempat yang aman di hilir nah ini lagi teman-teman lain yang lainnya siap-siap meluncur ini Yapie, di sana Tabat dengan Pak Jackson juga mau meluncur. Ah, ini Pak Sopian. ya Pak Sopian. Ini Pak Giri, polisi yang baru, baru pertama kali ke Semamuk. Pak Giri. Oh, ini ini Padi, Padi. Ah, ini polisi hadir. Ah, ini dia. Oke, okay. mereka sudah siap-siap meluncur. Ini main dorong-mendorong semuanya. Bahanyut. Nah, ah, dia harus dulur. Nah ini meteorisnya mau tidak mau harus terjun. Tidak boleh naik di dalam perahu. Meteoris tidak berani. Dia sambil bahanyut ikut perahu. Kalau tidak bahanyut ikut perahu bisa melintang di batu. Nah, ini lagi satu, siap-siap mengulurkan perahunya. Emang tidak boleh dinaiki, hmm. ini teknik mengulurkannya. Ya, dia sambil bergantung, sambil melurus. Ah, Nah, nah, ini dia. <tuh> Beginilah situasi kondisi medan yang kami tempuh menuju ke Desa Semamuk Suatu perjalanan yang menentang dan juga mengasihkan. Kami melakukan perjalanan dinas dalam rangka LKPP des. Nah, ini harus dia main tahan ini, bergantung. Supaya perahunya tidak hanyut. Nah, sambil tahan-tahannya. Memang begitulah dia. hari kah? Hmm. Ini perahu yang ketiga. Saudara Atung bersama Yepe mengulurkan perahu yang ketiga. Sambil bergantung, pegang tali ah, sambil nyelam untuk menahankan perahu ini. Serba salah, kita naik. Melintang di batu ah, Lihat itu Pak Jackson Bersama dengan Saudara Tabut ah, Ini menahankan Menjulurkan Perahunya Supaya tidak Terhempas Di batu yang bagian hilirnya ah. Ini yang kedua Yang ketiga ini Juga sama Atong bagian Mesin Dan ype Di bagian Depan Tapi posisi perahunya harus terbalik Pantat duluan kepalanya menghadap ke Hulu sambil ditahan talinya ah ini giram ini giram susah ini nama yang saya sebut karena saya tidak tahu nama giramnya giramnya sangat susah nah mau tidak mau rekan-rekan yang hilir harus menunggu kami juga sampai semuanya kumpul di hilir baru jalan nah nah ini mereka yang sudah sampai di hilir ini ibu cabat mereka sudah menunggu di bagian hilir ah ini teman-teman jalan kaki nah, saya bagian syuting ah ini rekan-rekan menempuh perjalanannya dan mengulurkan Rahu. Oke Hati-hati teman Selamat jalan Menuju tujuan Sukses